Cina pada hari Jumat berhasil meluncurkan roket komersial baru kenaraan peluncuran pada padat Hiperbola satu. Roket yang dikembangkan oleh perusahaan roket swasta yang berbasis di Beijing, Installer Glory, meluncur pada pukul 12 dari pusat peluncuran satelit Jikuan di barat Laut Cina. Peluncuran ini bertujuan untuk memverifikasi desain sistem roket dan mengumpulkan data kinerja penerbangannya hiperbola 1 adalah kendaraan peluncuran padat 4 tahap yang ditenagai oleh mesin padat 4 tahap dan disuplai oleh mesin kontrol sikap cair yang menyusun konfigurasi tandem 4 tahap tingginya 24 meter dan diameternya 1,4 meter dan berat lepas landas maksimumnya dibatasi sekitar 42 ton Kendaraan peluncuran mampu membawa 500 kg muatan ke orbit rendah bumi atau 300 kg ke orbit sinkron matahari. Perusahaan juga mengembangkan komputer kendaraan peluncuran digital yang lebih cerdas dan hemat biaya. Peluncuran tersebut menandai penerbangan kelima dari Hiperbola I.